Tiga Cara Agar Lo Bisa Menjadi Beban Sejati Di Game Dead by Daylight Macam betul Jatuhin semua palet yang ada Karena salah satu fungsi palet adalah Untuk memberikan efek stone kepada killer Ketika lo atau tim lo sedang dikejar killer Jangan pernah benerin gini Yang harus lo lakuin selama permainan berlangsung Hanyalah jalan-jalan Diam aja Jatuhin palet, ngeliatin orang dikejar killer, dan ketika ada temen lo yang di hoax killer, jangan pernah ngebantu ngelepasin hoax-nya. What? Gagalin skill check ini sebanyak mungkin, karena dengan lo gagalin skill check, maka ini akan reset kembali. Pepatah kuno, player beban berkata, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau bisa jadi beban, kenapa tidak? Jadi, siapkah kalian menjadi beban?